Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat malam, juga selamat pagi Berjumpa kembali dengan saya, Bu Yuti Joyo. Di video kali ini Saya sedikit berbagi info, juga berbagi tutorial Cara untuk menyambungkan <tuh> uh, Handicam Lur Handycam Sony tipe berapa ini tipe negosiasi HDR CX 405. Ini tipe nya lor. HDR CX 405 ke TV ke TV. Ini untuk dan sudah full HD ini di 9.2 MP untuk ini tipenya HDR CX405 jadi ini saya mau menyambungkan ke TV untuk TV nya ada di sana nah, itu TV nya jadi seperti video-video yang saya sebelumnya saya pernah bertutorial kamera HXRC2500 ke proyektor tapi kali ini saya ingin berbagi tutorial cara menggabungkan atau menyambungkan Cam ke TV, TV LED ataupun TV Smart TV. Untuk alat ini saya sudah persiapkan konektor ataupun kabel HDMI. Tapi mohon maaf kabelnya pendek, jadi sekedar tutorial saja kalau ingin uh, di untuk misalnya di acara apa gitu nanti bisa untuk kabel panjang jadi ini cop ke kamera dan ini ke HDMI ke TV, ataupun ke proyektor jadi maksudnya TV ini penggantinya proyektor jadi bisa ke TV maupun ke proyektor dan bisa digarisbawahi bahwa HDMI ini kita mengirim bukan hanya video tapi juga audio jadi kalau untuk video kita bisa ngambil out videonya saja tapi tidak membawa out audio untuk konektornya di sini eh uh, Ya, ngel ya, tangan si Di sini lor, kita nanti nancapnya di sini. Nah, nancapnya di sini. Nah, ini untuk out HDMI ini. Terus kalau di sini ini out HDMI juga bisa ini multi ini ini HDMI bisa untuk jadi di sini juga bisa ini multi. Oke, okay, let's go kita langsung saja tes di TV langsung. Kita connectan ke TV. Let's go. Oke, okay, untuk langkah selanjutnya yaitu saya akan tancapkan kabel ini ke TV, Lur. Oke, okay, kita coba. Cari di sini, job yang HDMI di belakang ada nanti, ada HDMI. Oke, okay, untuk HDMI sudah terpasang Terus kita coba ambil tripod dulu Setelah itu kita buka headcam Stop cuma satu nah stop, stop. Ini Kita tancapkan seperti yang tadi Di Sudah tersambung Kita cari ah, oke okay. Ini sudah tersambung Ini sudah tersambung lho Jadi Ini sudah tersambung Mudah Kita bisa apply dulu Coba apply Sudah tersambung. Oke, okay, baik. Kita coba untuk ambil video. Hai, ini sudah on untuk video. Kita coba zoom. Di TV ini bisa di proyektor bisa, TV juga bisa. Yang penting dia support untuk USB. Sepertinya itu tadi untuk caranya. Kita ambil kabel HDMI, ambil kabel HDMI, terus kita konekkan dari hand -hand ke HDMI ke HDMI maupun ke proyektor perlu juga bahwa HDMI itu bisa mengirim dua file audio maupun video Oke okay? Mungkin ada yang lebih ataupun juga punya pengalaman bisa ditulis di kolom komentar uh, untuk mengirim audionya videonya saja dari uh, Handycam Jadi sepertinya kalau saya saja belum pernah ber-tutorial jadi mungkin dari para sakit bisa menjelaskan oke okay. ini. Ah, ini ini adalah video-video yang ada di dalam ini. Oke, okay. oke, okay. sekian dulu tutorial dari saya bila bermanfaat bisa like dan subscribe dan jangan lupa di share kalau sekiranya bermanfaat. Oke, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Bon. Yeah, yeah, eh?